Halo Kak, selamat pagi. Ini kan di Kati kita ada koleksi untuk tanaman banyak banget. Kak, bisa banget diorder dari deskripsi ya, untuk penuaan. Hai, dari beberapa tanaman dangdang yang ada di ekonomi, ada ya, juga itu, ada nah, apa, Prader? Mawar ya, mawarnya banyak banget kacernya. Nah, mulai dari warnanya pink, warna orange warna kuning, warna hitam. dan mau banyak lagi warna. adem cemara mulai dari sinesis cemara salju dan cemara gol untuk Oke lanjut untuk cemara tupai sebelah sini ada cemara tupai cantik-cantik gede-gede cepet banget rimbunnya untuk pengaplikasiannya bisa banget langsung ditaruh di tanah atau ditaruh di pot untuk ukuran tetap minimalis ya lalu berikutnya kita ada nih kak untuk bunga bugainville ya bugainville nya jenisnya ada beberapa macam warna seperti yang satu ini yang udah berbunga ada warna putih sama pink Itu warna satunya masih belum muncul bisa banget di order kita ada banyak ya mulai dari harga 20an aja udah dapet kak